Baik, selamat berjumpa kembali. Kita akan mengulik lagi tentang Chat GPT yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan uh, pembelajaran kita, ya. Nah, ini saya akan menanyakan hal-hal tentang rumus-rumus apa saja rumus-rumus dalam domain nanti saudara bisa bereksplorasi berdasarkan hasil dari pencapaian atau penemuan cat, okay. mengenai yang harus kita perbaiki mana yang cukup Oh ya, nanti saya akan buat pertanyaan lagi yang lebih um. adalah beberapa persamaan nah ini kan bisa ditinggal dulu nih tinggal tidur Jawaban yang sama untuk pertanyaan yang ada di atas. sebenarnya barangnya tapi tempat meletakkan gambarnya itu tidak umum ini Di diagram gagal Berikutnya kita buat Tidak ada gambar teks nah, sebagai saya tidak dapat dapat menjelaskan jadi berbasis teks Oke kita buat pertanyaan yang lebih kompleks I'm back sarap uduh altimeter atau GP teodolit I don't Oh, sama jawabannya rumus tangen pan kotangen kalau ini bakal lama stop aja selamat manfaatkan terus perbesaran itu juga magnitudo saudara-saudara ini kalau mempelajari tulisan GPT tapi juga perlu rajin-rajin membaca dengan kamus populer, kamos fisika tanpa membaca referensi lain mungkin anda akan pusing ke cobalaun oh, orang ojek langit jadi kehebatan dari cat GPT ini bagaimana anda membuat pertanyaan yang tepat sehingga akan didapat jawaban yang tepat juga oke buatkan semua saing 500 500k nerawangan 200 sebagai contoh lain. Kalau Anda ingin mengetahui cheat code untuk membuat esai singkat tapi yang jelas ini bisa dicek apakah Anda melakukan plagiasi atau hal-hal lain. Jadi perlu diganti lagi dengan parafrase atau penggantian kata-kata yang tidak plagiat yang kemudian nanti diperiksa dengan Turnitin atau plagiarism atau banyak lagi untuk mengecek apakah ini mencontek atau memang hasil kreativitas Anda sendiri. Ah, oke. Okay. Enggak cepat ya. Sudah beres ya. nah, Silahkan nanti anda periksa ada berapa kata Apakah benar memang 500 kata Oke Tuliskan tentang Aman Aman Atau Ups. Dalam Is Difraksi Difraksi Tinggal Interferensi Interferensi Oh, salah Setelah kembali om. Interferensi Polar Polarisasi Polarisasi Resolusi Kayakurai Densa Lengkap, komprehensif, dan kesamaan matematis, itu dinyatakan dalam kelas Leo. Wah, wow, mantap kan? Oi. <tik> Sepertinya cukup di situ, coba. atau terputus jaringan terputus jaringan wait 1 minute kecuali nanti saya pindah ke chat berikut nah, kita lihat bentukan yang namanya latex punya persamaan-persamaan umum nah beda catatan baru, keterangan-keterangan. Ke Oke, nah, ganti c. sudah, oh bagus berarti saya harus pertanyaan yang Untap Balik. Satu. Okay, baru betul. Baik. Berapa nilai Berapa nilainya Ini uh. Oke, okay. oke, oke, dulu Soal dari buku oke, kata oke, oke, Oh ada